Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi kucabang man utawi sapane wong iku lahu tetep Mas maskanane utawi panggonan lorok bibalate niklawan te desa lorok ibratu makotawi barate iku bima klawan barang kasurat kang kae fih ma opo iqomatu juma nang eman. Fima indalam barang fihi kainku tetap ing dalem ahluhu utawi keluarga neman, wa maluhu lan harta neman wa kana lan sanajan ana naikubi wahidin, kelawan bangunan kang siji sop ahlun keluarga wa bi lan ana indalam dalam bangunan kang wene opo malun harta fima ing dalam barang fihi kainku tetep ing dalam ma ahluhu tawi keluarga man fa inistawa yakamun pada yasimaskani fil qulli ing dalam skabehane fa fil mahal lima kain dalam bangunan alladhi huwa kauntar wiman iku fihi ing dalam mahal Halat iqamatil jum'ati indalam tingkah jumana akan jum'at. Wala tanqidu lan arada di ofal jum'atul jum'at. biakul la kelawan kang luiki dik min arba'ina saking batang 40 wong. Khilafan halanulayani li Abi Hanifah da kadu'i Imam Abu Hanifah. Rahimahullahu taala. Fatanqidu makada di indahu indalam sandinge Imam Abu Hanifah opo bi'arbatin wong 44 walau abidan lan senajan lawan piro-piro budak. Aw musafirin atawa kelawan biro-biro wong musafir. Wala yustaratu lan auratan syaratakan indan-indan dalam sandinge kita, opo idnul sultani idin pungasa Liakku akumatih krana juman akan Jumat. Wala kaunuma halli halan syaratakan opo anane panggonane salat ane ku kota, khilafan halenulayani Allah dua imam Abu Hanifah. Fi hima indalam karone idin sultan dan wala Wasuila lantin takoni soal bulqini Imam bulqini an ahli koriatin saging ahli desa layabluhu aratumukah opan adatuh milangani ahli koriyah arbangina impatang in boloh hal Yusulnu na anata salat ya si ahli koriyah alsumadain sumat awid zohra atau waiz zohur Faaja bermakah jawab i soal Imam bulqini Rohimahullah Yusulnu na salat ya si ahli koriyah zohra in salat zohur alamat habi shafi'i anut yang atasnya madzab Imam shafi'i aja jalan teman-teman wa nahun sapa jam'un qalangan minal ulama isa biro-biro ulama ayu sallu in yanta salat yasi ahlul qaryah aljum'ah dzil jum'at jum wa huwa utawi jam'un iqul qawiyun quwat Bab ini menjelaskan tentang syaratnya salat Jumat. Ada permasalahan seseorang, seseorang tersebut mempunyai dua rumah. Rumah tersebut ada di daerahnya sendiri dan rumah yang kedua ada di Daerah lain, ketika peristiwa tersebut melakukan sholat Jumatnya di, di tempat yang ia tinggal, di mana tempat tersebut itu ada keluarganya dan ada hartanya. Tetapi, jika ada salah satu tempat ada hartanya, tapi tempat yang lain itu ada keluarganya, maka orang tersebut hendaknya melakukan sholat Jumatnya di tempat yang ia tinggal dan ada keluarganya. Akan tetapi ketika dua rumah tersebut berkriteria sama Sama artinya dalam hal keluarganya dan hartanya Maka orang tersebut melakukan sholat jumatnya di Dimana ia tinggal sekarang Dalam kitab Fatul Mu'in Kemusonib menjelaskan bahwa Tidak boleh melakukan sholat jumat kecuali dengan 40 orang Tetapi menurut Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya boleh melakukan sholat Jumat itu empat orang, walaupun budak atau orang yang berpergian, orang musafir. Dan menurut Kemosonib juga, bahwasanya tidak disyaratkan untuk izin kepada pemimpin untuk mendirikan sholat Jumat, dan disyarat tidak disyaratkan juga melakukan sholat Jumatnya di kota. Tetapi lain halnya, menurut... Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya izin kepada pemimpin dan melakukan sholat jumat di kota itu merupakan syarat Pada suatu ketika Imam Bulq ini ditanya oleh salah satu penduduk desa di mana penduduk desa tersebut yang jumlahnya kurang dari 40 orang Wahai Imam Bulq ini, apakah penduduk desa ini melakukan sholat jumat atau sholat duhur Imam Buluk ini pun menjawab sebaiknya penduduk ini melakukan sholat zuhur menurut mazhab imam syafi'i. Tetapi berbeda pendapat jumhur ulama mengatakan penduduk desa tersebut melakukan sholatnya sholat jumat. Itu merupakan pendapat yang kuat. Di sini ada Mas Kanani Mas kana termasuk isim tasniyah karena ketika isim tasniyah menempati tingkah rafa maka menggunakan alamatnya alif. Dalam kitab Jurmiyah mengatakan ba'ammat Fa tasniatu fayarfa'u bil alifi wa wa bil ya'i. Ketika menempati tingkah rafa maka menggunakan alamatnya alif. Dan di sini ada lafadz wa ingkana. Kana termasuk amil nawasikhul ibtida. Yang mempunyai pengamalan Tarfa'il isma watang shibul khobar Wainkana biwahidin ahlun Lafat biwahidin Menjadi khobarnya lafat kana Dan lafat ahlun menjadi isimnya lafat kana Dan juga ada lafat ajaba Ajabah ajaba Asalnya ajwabah Dalam kitab kohidul iklal kaidah kedua yang menerangkan tentang Li'an la harfah sohiha au harokah huruf sohi lebih menyandang harokat dari huruf ilat. Labat aja asalnya ajuaba. Di situ wawu ada harokatnya dan sebelum wawu jim. Jim tidak ada harokatnya maka harus dipindah karena tadi li'an la harfah sohiha au harokah menjadi ajuaba. Ajuaba wau dibuang, dibuang karena li'an la li tahar rokiha wang pitha hima kau Ketika wawu atau ya berharakat dan sebelumnya ada harokat fathah maka wawu atau ya tersebut diganti, diganti dengan alif maka menjadi ajaba. Dan abad suila al ini Suila asalnya saala. Ketika ingin dimabni dalam kitab Kailani menjelaskan ketika ingin memabni majhulkan Tuma awallohu wa kusyromak huruf pertama yang huruf pertama difatahkan dan huruf sebelum terakhir dikasrokan menjadi suila.